Halo guys, Nuthea semuanya, วัน kembali di channel Oke, jadi video kali ini, seperti biasa, saya อยู่งานอ่าโซเชียลเน็ตตก 2020 นะคะซึ่งวันนี้ค่ะโนก็อยู่ Oke okay, kita langsung lanjut sama satu bar satu presiden. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua. Apa sih yang terjadi? Oke lanjut ke percakapan yang ketiga. Indah banget ya masa depan gue. Ya iya lah kan sama kau <tik> Oke lanjut ke percakapan yang keempat. <tik>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 Oke lanjut ke versi yang ke 8 Oke lanjut ke persediaan yang ke-9. Anjing banget, anjing banget. Anjing banget. anjing banget.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 Oke, okay, lanjut ke versi yang ke belas Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-13. Oke okay, lanjut ke persediaan keempat belah Lanjut ke bersaudara yang kelima belas. Oke, okay, lanjut ke bersaudara yang keenam belas.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 lanjut ke versi yang ke-19 oke okay, lanjut ke versi yang ke-20 Oke okay guys, jadi mungkin segitu wajah dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.